serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang akan menyuguhkan kami nyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama persahabat ya, ada kabar spesial banget nih datangnya dari Ayah Kejora. Satu jam yang lalu. Mengunggah foto bareng mamah, aduh Masya Allah banget ya Sweet couple banget nih, so sweet banget pokoknya ayah dan mama Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat ya Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora. Malmingan dulu ah, kata ayah, aduh Masya Allah banget ya Ini mas sweet couple banget nih, mudah-mudahan sehat selalu untuk Mama Kejora dan Ayah Kejora Amin di ini pun, persahabatnya Bunda Lesti langsung berkomentar. Bunda Lesti mengatakan, "Sehat-sehat, Bapak Mama Amin. Masya Allah, doakan selalu yang terbaik untuk keluarga Leslar." Kita lihat juga persahabatnya komentar pun di sini, banyak sekali diberikan dari Leslar Lovers. Diantaranya dari akun Fatih Lesti Aneskor mengatakan Masya Allah, cik mama sama bapak so sweet katanya tuh, aduh <laughs> Ada juga tanggapan dari akun Abang Aneskor L, cinta sehidup sesurga ya ayah, mama sehat panjang umur, amin ya Allah Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa, doa baik yang diberikan untuk keluarga besar Leslar, amin dan kita lihat juga persahabat duungan ig nya Ayah Kejora Baru saja mengunggah kembali postingan Abi Ramzi Wow Ternyata Ayah Kejora dan Mama Kejora ini berada di tempat acaranya Keasila persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan persahabat ada cidukan Ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan malam hari ini Malam hari ini persahabat ya tentunya acara Grand launching this is reviews x asila mayisa Masya Allah benar-benar lancar ya untuk ke asila kali aja mau kesini kan Halo aja dulu tuh bersama ya sebelumnya pun Papa Bilar satu jam yang lalu mengunggah video sedang tentunya di perjalanan bersama Abang El Ada mungkin lucu banget ya ada Bunda Lesti juga Pokoknya keluarga cemara banget nih, Masya Allah. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, semoga lancar, semoga diberikan kemudahan. Kita selalu menantikan kejutan, bahagia, dan pasnya vitamin-vitamin yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian persahabat disimak juga ada sebuah artikel dari akun heavenly 500. Ini mengenai masalah Jeffrey Nicole yang tantang Rizky Bilar, persahabat ya. Ada komentar atau ada cuitan di Twitter Jeffrey Nicole Lu aturin dah tuh si Bilar sekalian Itu kalimat tantangan dari Jeffrey Nicole Dan di sini persahabatnya kita lihat tanggapan dari Papa Bilar Saya sempat lihat juga dan dikabarin oleh teman saya Makanya saya sempat ngechat anaknya untuk bertanya Apakah saya punya salah atau tidak? Ya kita nggak tahu lah maksud dan tujuannya apa yang pasti dari bahasa tersebut tidak ada niat buruk sama sekali. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun HIP 500. Terkait dengan tantangan Jeffrey Nicole untuk adu jotos diri tinju, Rizky Billar menyebut dirinya sudah bertanya langsung kepada rekan sesama aktor tersebut. Namun untuk saat ini ia lebih memilih fokus mengurus istri dan anaknya. Ya, saat ini saya lagi fokus untuk membangun keluarga kecil saya. Jadi saya nggak mau biarkan hal-hal luar Hal-hal lain itu mengganggu fokus saya Ucap Papa Bilar Itu saat diwawancara persahabat Kita doakan saja mudah-mudahan Papa B Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian tersahabat disimak juga Ada postingan dari Bu Fir ya Ini mengenai postingannya Papa B Persahabat yang mengenai haters yang selalu nyinyir Ternyata Bu Fir juga sedang mengingatkan ya kepada Papa Bilar Mengenai soal kasus KDRT Persahabat ya sini perhatikan ada sebuah kalimat percakapan Tapi soal kasus ini emang harus klarifikasi dari kalian berdua Karena kalau enggak image Kang Banting dan Kang Cekik itu persahabat ya Pastinya image bisa jadi ke Papa Bilar dan Bunda Lesti Tentunya T. Tidak menguntungkan dan pasti merugikan sekali apabila Bilar menjawab, ada waktunya Masya Allah ternyata bersahabat ya Bapak B sudah geram banget memang dengan netizen haters yang selalu saja berulah Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat Selalu bahagia Dan mudah-mudahan pokoknya bersahabatnya idola kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Semangat terus untuk warga Konoha mudah-mudahan semakin kompak juga dan solid dukung Lesti dan rizky Bilar kita yakin bahwa Leslar akan bangkit kembali Leslar akan kembali menyuguhkan kejutan yang sangat benar-benar bahagia pastinya untuk kita semuanya ini dulu informasi di malam ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh